itu adalah penipuan Jangan ada lagi yang menjadi korban penipuan Baik ya Hari ini kita pengen ngebahas Aplikasi-aplikasi pinjol Yang mungkin hari ini sedang kalian gunakan Apakah memang sudah benar akan terkoneksi ke Sliko OJK Dan apa saja aplikasinya Oke hari ini siapa yang sedang takut banget ya Bahwasannya uh, dia akan di blacklist BC King karena hari ini belum mampu melakukan pembayaran. Lalu bertanya-tanya bang, apakah aplikasi yang aku gunakan hari ini memang sudah terkoneksi atau tidak? Soalnya DC dari aplikasi-aplikasi yang hari ini aku pakai itu mengatakan dan mengirimkan pesan bahwasannya ini akan cukup berpengaruh kepada laporan slick OJK dan BC King aku bang. Hari ini banyak ya uh, debt collection, debt collection yang mengirimkan dan menakut-nakuti kalian itu kalau kalian akan di blacklist BC King. Nah sebelum melanjutkan Video ini kita harus tahu dulu Blacklist BC King ya, BC checking atau Slick OJK Kalau Slick OJK atau BC King itu Itu hanya sekedar laporan ya Laporan keuangan Laporan utang-utang kita Kita pernah minjem di finance mana APFK atau yang mana yang lain sebagainya Hanya itu saja Nah apa efek negatifnya ketika nanti ya Pihak bank melihat kalian punya catatan buruk Atau kalian sering menunggak sehingga itu akan menjadi bahan pertimbangan ketika kalian misalnya pengen kredit motor, pengen kredit ini, itu segala macam. Hanya itu. Nah, kalau seandainya kalian udah blacklist B checking, gampang. Kita nggak usah ngutang-ngutang lagi. Kita beli segala sesuatunya itu dengan kontan. Kita kumpulin aja uangnya. Ada hikmahnya. Jadi kita terhindar dari produk-produk yang memakai bunga. Baiklah, langsung saja. Bang, apa sih aplikasi-aplikasi yang hari ini memang sudah terkoneksi ke Slick OJK? Oke, okay, ya. Kalian bisa melihat di belakang layar monitor berikut ini. Baik, ya. Ini kita udah masuk di aplikasi Play Store, dan nanti kalian juga bisa langsung ngecek. Untuk yang pertama adalah aplikasi Indodana. Kita pengen cek dulu Indodana. Oke, okay, ini dia aplikasi Indodana. Ternyata mereka sudah terkoneksi ke SLIK OJK. Untuk yang peleternya itu sudah terkoneksi ke SLIK OJK Baik untuk di aplikasi yang kedua adalah aplikasi home credit Kita pengen cek dulu home credit Siapa yang hari ini memakai aplikasi home credit dan ternyata mereka sudah terkoneksi ke SLIK OJK. Ini lumayan banyak ya. Limitnya kemarin ada yang sampai dengan 30 juta. Ternyata Home Credit sudah terkoneksi ke SLIK OJK. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi Lazada PayLater. Kita pengen cek dulu Lazada PayLater. Nah, ini sepertinya masih baru ya. Namun limitnya untuk di tahap awal itu bervariasi. Ada yang ratus ribu, ada yang 2 juta, ada yang 1 juta 200 ratus. Lajada sudah memiliki koneksi ke Slik OJK atau B-Checking. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi kita pengen cek dulu ini. Gojek Payletter. Ada yang pakai Gojek ya. Sering ya. Ini Gojek. Ternyata ini menyediakan peleter juga, ya kan? Dan hari ini hampir semua produk-produk peleter -produk itu memang sudah terkoneksi ke Slick OJK. Jadi kalian harus berhati-hati menggunakan segala sesuatu peleter yang hari ini bisa kalian pakai. Kalau kalian memang belum benar-benar butuh, ya nggak usah pakai, ya kan? Itu untuk di Gojek peleter ternyata sudah terkoneksi ke Slick OJK. Lanjut, aplikasi yang selanjutnya adalah Travelo Kpileter. Ini ya, ini lumayan banyak juga kemarin yang bertanya-tanya Apakah Traveloka ini uh, sudah terkoneksi ke Slick OJK atau belum bang? Ternyata sudah Karena mereka memiliki uh, pay letter ya, Jadi hari ini yang hampir semua memakai pay itu sudah terkoneksi ke Slick OJK Oke lanjut Yang selanjutnya adalah aplikasi Ticket.com Apakah Ticket.com sudah memiliki Payletter ya sepertinya sudah ya untuk tiket.com ini sudah ada Payletter bagaimana apakah tiket.com sudah memiliki Payletter atau belum dan ternyata sepertinya sudah dan yang selanjutnya adalah aplikasi BRI ceria nah ini dia ya kemarin limitnya sampai puluhan juta juga nih dan ini sepertinya kalau kalian bukan nasabah dari Bank BRI ya kalian nggak bisa pakai ya kan dan ini uh, yang bisa memakai ini yang mungkin ya gajinya langsung di auto debit di bank tersebut. Seandainya kalian bekerja di perusahaan A dan kalian pembayaran gajinya melalui BRI mungkin bisa dan ini langsung resmi dari anak cabangnya BRI ya kan Bank BRI dan yang selanjutnya adalah aplikasi Tunaiku ada yang pakai aplikasi Tunaiku. Inilah di aplikasi TunaiKu, dan ini bekerja sama dengan PT Amar Bank Indonesia. Memang mereka ini anaknya bank, ya kan? Seperti BRI, BRI Ceria tadi. Dan ini TunaiKu, dan ini masih hanya untuk seputaran Jabodetabek. Jadi, apakah ini sudah ada debt collector lapangannya kemarin? Kemarin ada, ya kan? Dan ini sudah terkoneksi langsung ke SLIK OJK, dan yang selanjutnya adalah aplikasi Kredit Pintar loh bang ini udah terkoneksi bang iya oh udah nih untuk di aplikasi kredit pintar ini sudah terkoneksi ke Sleek ojk karena ini sudah bekerja sama dengan bank jago ya bank jago mereka ini sudah bekerja sama dengan pihak bank dan sepertinya mereka akan apa ya untuk di tahun 2023 ini sepertinya kemarin sempat terdengar isu bahwasannya kredit pintar akan kolaps akan bangkrut ya gua rasa enggak juga lah karena mereka ini sudah bekerja sama dengan pihak bank yang punya modal hampir berapa triliun ya kemarin kalau gua nggak salah di uh, bank Jagonya dan yang selanjutnya adalah aplikasi Atom Atom ini dia Atom Atom ini limitnya lumayan besar 10 juta dan ini juga kalau gua nggak salah bekerja sama dengan pihak Kredit Pintar atau mungkin Bank Jago ya kan dan ini kemarin belum memiliki debt kolektor lapangan masih hanya untuk di seputaran kota-kota tertentu saja ini dia aplikasi atom dan yang selanjutnya apalagi Bang yang sudah terkoneksi ke Slik OJK ada aplikasi shopee ye yeah, shopee semua orang pakai ya Nah jadi untuk di shopee ini kan produknya ada dua ya yang pertama itu adalah Shopee Peliter. Untuk Shopee Peletter-nya itu bisa dipastikan memang sudah terkoneksi ke Slick OJK untuk di Shopee Peliter. Terus bang Shopee Pinjamnya untuk Shopee Pinjam sih gue belum tahu ya untuk uh, pastinya bagaimana. Karena ini sepertinya memang mereka dengan satu nama perusahaan ya satu nama aplikasi maksudnya Shopee ya dan itu programnya ada dua Shopee Peliter dan Shopee Pinjamnya. Kalau untuk Shopee pelaternya bisa dipastikan memang sudah terkoneksi ke Slick OJK. Untuk Shopee pinjamnya akan kita cari kembali informasi selanjutnya. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi uang mi. Ada yang pakai aplikasi uang mi. Ini gue juga baru tahu ya apakah memang benar aplikasi uang mi ini sudah memiliki produk pelater Ada yang sudah berhasil menggunakan produk pelater dari aplikasi uang mi? katanya kalau untuk di produk peleter dari uangmi ini memang sudah terkoneksi ke slick ojk tapi pinjaman uangnya enggak ini aneh ya kenapa pinjam uangnya enggak tapi peleternya iya dan akan kita cari tahu nanti ya kan dan yang selanjutnya adalah aplikasi ada kami wow nih ya. siapa yang pernah dan memiliki pengalaman ketika menggunakan aplikasi ada kami dan disini limitnya memang sampai dengan 80 juta tapi untuk saat ini sih masih jarang banget ya Untuk yang bisa uh, mendapatkan limit sampai dengan 80 juta rupiah dari aplikasi Ada Kami ini masih cukup jarang Dan katanya untuk di aplikasi Ada Kami ini juga ada program pelaternya. Siapa yang sudah memakai Payletter dari aplikasi Ada Kami? Ayo coba share pengalaman kalian di kolom komentar bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan produk peleter dari aplikasi ada kami ini dan yang selanjutnya adalah aplikasi akulaku wow ya ini aplikasi yang lumayan besar ya limitnya juga cukup fantastis dan sepengalaman gue ya ini untuk aplikasi akulaku khususnya gue udah balik, balik sharing bahwasannya memang mereka pasti terkoneksi ke seliko JK kemarin gue pernah nge-share Pengalaman gue waktu pengen ngajuin kartu kredit langsung ketahuan kalau kita punya utang di aplikasi aku laku ini ya memang mereka sopan sih cara menolaknya tapi gara-gara ini gue jadinya ditolak itulah efek negatif dari sering menggunakan pay letter. walaupun kalian punya gaji yang besar tapi ketika kalian ya sering menggunakan pay tuh ya pasti kadang-kadang kita lupa ya kan bayarnya bukan gak mau bayar tuh ya. Dan itu menjadi sebuah catatan buruk hari ini ternyata Mereka menganggap bahwasannya kita ini lalai Bahwasannya kita ini nggak sanggup bayar ya Seperti itu ya kan Itu untuk diaplikasi aku laku Nah yang terakhir ini yang paling banyak digunakan sama masyarakat Indonesia Karena lumayan limitnya juga lumayan besar Dan fasilitasnya juga lumayan oke okay sih Kalau menurut aku kredivo Siapa hari ini yang belum mampu melakukan pelunasan dan penyicilan di aplikasi Kredivo. Di aplikasi Kredivo mau pinjam uangnya, mau pinjam pay mereka ini semuanya udah terkoneksi ke selik OJK. Dan untuk masalah yang belum mampu melakukan pembayaran karena takut didatengin sama pihak debt collector, apakah aplikasi Kredivo sudah memiliki debt collector lapangan? Jawabannya memang iya sudah, tapi tidak untuk di semua daerah. Ya, aplikasi kredivo ini ya ada dua juga ya kan pinjam uang sama eh, apa pay letternya kalau pinjam uangnya itu di urutan keberapa gue lupa itu ada di aplikasi Kredivest. mereka ini sepertinya saling bekerja sama dengan aplikasi Kredivest untuk peminjaman uangnya jadi untuk di aplikasi kredivo ini memang sudah terkoneksi ke slik ojk oke jadi itulah tadi ya 15 aplikasi yang hari ini terdeteksi Ternyata sudah terkoneksi ke Slick OJK atau mungkin B-checking. Dan untuk kalian yang mungkin belum bisa melakukan pembayaran agar untuk tetap tenang. ya Tenang dan jangan panik dan jangan lagi gali lubang tutup lubang. Masalah B-checking nanti akan kita bereskan ketika kalian memang sudah memiliki rezeki. Dan aku juga pengen memesankan kepada kalian agar untuk tetap menjaga merawat nomor handphone sewaktu kalian mendaftarkan diri di aplikasi-aplikasi yang tadi itu gunanya nanti ketika kalian sudah punya rezeki kalian bisa login kembali dan membayarkan semua hutang yang ada di aplikasi tadi ya kita nggak pernah tahu besok usaha mungkin rezeki kita lebih baik lebih banyak lalu kita bisa membayar semua hutang tadi kalau seandainya nomornya hilang maka kita akan sulit untuk bisa login kembali di aplikasi yang kita sebutkan tadi Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh